bosku, ini spotnya bosku, sungai Tisadane di jembatan baru arah ke Sepatan ya bosku. ini jembatannya bosku. ini spotnya ada yang jala juga tuh. di situ ada yang jala. kita mau coba spot mana ya bosku? bawah sini kayaknya airnya kencang, Bosku. Itu bosku aja deh. Ini arah Sepatan. Bisa ke arah kecacas, Bayur, Bosku. Arah MD. Arah MD, arah M1 Bandaramasihah, oke. Okay. Oke, okay Bosku. Simak suaranya nanti. Di Mancing kali ini bosku, semoga di sini ada sambaran ikan ya bosku. Ikan apa aja deh, yang penting dapet ya bosku. Terus bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ketemu lagi di mancing kali ini bosku barang Imam MT. Kali ini saya spot yang berbeda ya bosku. Ada di belakang pasar sepatan ya bosku. Masih spot sungai bise ya bosku Ya bosku dukung terus dengan cara like comment subscribe ya bosku terima kasih salam mancing mantap bosku lanjut bosku oke bosku udah sampai spot. saya coba lempar pakai umpan pelet wayang dulu bosku Di sini bosku karena airnya lagi bening ya bosku coba pakai umpan pelet dulu bosku coba pakai peret wayang bosku. Oke, bosku. Lempar dulu, bosku. Semoga ada hasil bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata dalam juga, bosku. Kurus, lanjut strike. bosku buh mantap bosku trek lele bosku terus baru lempar langsung setek bosku wuhuy mantap lanjut bosku ini bosku lelenya bosku Oke lanjut lagi ya bosku pasang umpan lagi bosku semoga disini gacor ikannya bosku lupa saya nggak bawa orang bosku aduh merah bosku Alhamdulillah baru lempar langsung ada sambaran bosku semoga di sini nggak ada sangkutannya bosku bosku, lempar lagi bosku. bismillahirrahmanirrahim Oke bosku tunggu strike bosku. Maaf nih bosku kalau rada silo nih bosku karena saya menghadap matahari ya bosku. Oke bosku lanjut trek bosku bosku leleknya bosku oke okay. mantap bosku lagi lengah nih bosku alhamdulillah strike lagi bosku alhamdulillah bosku oke okay, bosku lanjut bosku kalau huh. saya lagi nyeting nih, bosku bosku. Kanalnya mantap. Lanjut lagi bosku. nyangkut bosku taunya ada ikannya bosku mantep lah sungai cisadane jos oke bosku mancing kali ini saya sudahin dulu ya bosku karena cuacanya panas banget bosku alhamdulillah bosku di kesempatan kali ini saya mancing di sini ikan juga ya bosku, nah bosku ada ada lele ada bawal ya bosku. Oke okay ya bosku. Jangan lupa like, comment, subscribe ya bosku. Terima kasih bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.